Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Andriani dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik Iki dan Akim. Sebelumnya apa sih Iki itu? Iki merupakan singkatan dari Ikatan Konselor Indonesia. HIKI merupakan sebuah organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor di Indonesia. Gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1960-an telah berkembang dan berhasil secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas pada settingan sekolah, perguruan tinggi, instansi resmi, dan Wasta, dunia usaha dan industri, keluarga, dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Melalui pembentukan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang kita sebut dengan IBDI pada tahun 1975 yang kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang disingkat menjadi Akin pada tahun 2001. Gerakan counseling terus memperkuat diri, sehingga keberadaan dan keprofesional pelayanan counseling setara dengan bidang-bidang profesi yang lainnya. Apa sih tujuan dari IKI? Tujuan dari IKI adalah untuk mewujudkan secara nyata kegiatan counseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luar. Apa aja sih program dari IKI? Yang pertama menetapkan peran konselor Indonesia sebagai divisi asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia. Dua, mengusulkan penggantian nama guru pembimbing menjadi konselor sekolah atau guru konselor. Yang ketiga ikut mendorong pemantapan. Dan peningkatan kompetensi konselor sekolah. Empat, ikut serta mendorong pemantapan dan pengembangan program pendidikan profesi konseling. Dan yang kelima, mendorong penyelenggaraan praktik pribadi atau individu konselor untuk warga masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah akin. Apa sih yang dimaksud dengan akin? APKIN merupakan singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling, merupakan sebuah organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan konseling atau konselor dengan kualifikasi akademik S1 dari program studi bimbingan dan konseling serta program pendidikan konselor atau yang disebut dengan PPK. Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir bagi seluruh konseling. Berdasarkan konvensi bimbingan ke 1 di Malang pada tanggal 17 Desember tahun 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disingkat dengan IPBI. Berdasarkan hasil Kongres IX IP di Bandar Lampung, nama IB diubah menjadi asosiasi bimbingan dan konseling atau yang disikat dengan APKIM. Apa saja tujuan dari APKIM? Yang pertama, aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional. Khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksana program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Yang kedua, membangun serta memajukan minyak dan kopling sebagai ilmu dan profesi yang bermatabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempertinggi kesadaran Sikap dan juga kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, mau kita bahas adalah tujuan dari kode etik profesi konselor Indonesia. Yang pertama, melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Yang kedua, mendukung misi Upkin. Yang ketiga, Kode etik merupakan prinsip yang memberi panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan. Yang keempat, kode etik membentuk konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan yang terakhir adalah kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan seluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Cukup sekian pembahasan dari saya, terima kasih, jangan lupa untuk like dan comment. and see you!